Pelan-pelan merasakan. Bariku pejamkan mata ini Mengarahkan Ke arah Hayalan Dan hayalan Menyimpulkan Aku tak bergantung Kepada harapan Aku berjalan Dengan Terima kasih. Yang jelas tak gila Yang jelas tak gila Aku rasakan nyaman Aku rasakan nyaman ku Ke arah ayalan, dan ayalan menyimpulkan ekspektasi harapan realitaku ayalan. Ekspetasi ku harapan realita ku hayalan, Ekspetasi ku harapan realita ku hayalan, ku harapan realita ku ayalan. Aku rasakan yang bersama. jelas tak gila aku rasakan nyaman aku rasakan nyaman aku rasakan nyaman